Ramalan itu, Maksudmu, semua laki-laki di desa ini jadi buta karena persoalan perempuan? Ramalan itu dianggap hanya isapan jempol. Karenanya, mereka menentang setiap perempuan yang menganggap ramalan itu benar. Termasuk ibuku. Mereka? Maksudmu, semua laki-laki yang ada di desamu? Laki-laki di desaku semuanya pengecut. Ternyata semuanya takut kepada mereka yang sekarang ini menguasai taman kami. Kenapa harus takut? Kalau tidak ingin mati konyol, silakan saja melawan. Silakan saja percaya pada ramalan itu. Silakan saja menikah dengan perempuan. Maksudmu, penguasa tambang itu melarang laki-laki menikah dengan wanita? Hmm. Kau masih ingat? Jalan menuju ke tambang itu. Kita akan menghancurkan penguasa sesak di sana. <git squeal> <tuk> Banyak kau, Bengawan Sahit Apakah kau sudah menemukan sayembara untuk membunuhku? Lasmini kembang gunung lawu. masih saja kau memandangku orang hina. Kau sama sekali tidak memandang kehebatanku. Sama sekali tidak begitu? Kaulah yang terlalu merendah. Sehingga menganggap kerjaan sebagai pembunuh bayaran. Hm, sangat menjijikan. Hahaha, <laughs> aku hanya mengejar uang. Apakah penguasa tambang di daerah ini yang mengadakan sayembara itu? Rupanya kau sudah tahu banyak kelas mini. Pantas saja harga kepalamu mahal sekali. Karena semua itu sepadan dengan kesombonganmu. makanya makanya dusun tepi sungai Semua laki-laki? Di sana tidak ada anak perempuan Masih ada Kau tidak percaya Aku senang kesini Mereka sangat hmm. baik Nyinalapati Kidarmala Cucuku Kau pasti bikin ulah lagi Aku datang bersama pendekar sakti Masuklah Ayo kak Benarkan kataku? Silakan. Maaf kalau kedatanganku mengganggu. Apa yang baru dibilang nih? Aku ragu kalau kita bisa selamanya di sini. Dia tidak akan membunuh kita. Kita yang menolongnya. Aku tahu. Makanya cuma kita yang dibiarkan hidup berpasangan, lelaki dan perempuan. Tapi, apa topeng masih tidak akan membunuh kita jika tahu siapa perempuan itu? Oh, kakak. Kakak tidak bermaksud jahat. Lebih baik kau menurut Sekarang kita pergi, kedipkan mata dua kali Jika pertanyaanku benar Setelah jauh, aku akan melepaskan totokanmu Paham? Setelah ini, kita pergi ke barat Bukan Kita pergi ke timur Ke utara, menyeberangi sungai Kau paham maksud kakak kan? Sekarang kita ke selatan Lalu buat apa kita ke sini? Dasar anak Naka, buat apa kita pergi jauh-jauh, kalau ternyata kita harus balik lagi? Ampun kak, ampun, aku cuma ingin berkunjung saja kok, lagi pula kakak bisa menjaga aku. Dasar Naka, jangan diulangi lagi, kita harus cepatnya menemui ayahmu. Ampun, ampun, ampun ampuni kami, kami tidak menduga kalau begini jadinya. Aku, aku melihat mereka tidur. iya kalian hanya membuang waktu saja. <tuk> Ampunilah kami. Bukankah kami sudah bermaksud baik? Kali ini adalah kegoblokan. Dan aku tidak bisa membiarkan kalian. <tuk> Tapi istrimu sudah mengkhianati kita. Dia sudah melepaskan musuh kita. Kau bunuh dia. Nyawamu aku tanggung. Dah. Ja jangan. Aku tidak bersalah. Ampun, kami kami tidak bersalah. Sepan, bunuh cepat atau kau kubunuh Jangan kandas, jangan lakukan kanda Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, Sudah membunuh istrimu yang tidak bersalah, tapi bukankah kau yang bilang kau sudah tidak berguna lagi sekarang? Kau sudah lemah. Dasar orang-orang goblok hm. Kenapa tiba-tiba kau bersikap misterius? Ayahku dulu juga dimangsa oleh ular itu Kalau ayahmu rakyat biasa dan tidak memiliki ilmu yang tangguh Pasti dia sudah menjadi santapan makhluk itu kesaktian ayah sama seperti kakak Menarik sekali Kalau kau memang ingin mencari dia, kenapa tidak kita cari sekarang? Soal tambang itu Mungkin dia tahu banyak tentang tambang itu Kau masih ragu? Kakak harus janji Jika kakak bertemu ayahku Kakak harus membunuhnya Membunuh ayahmu? Kakak akan paham maksudku Sudah sampai Sepertinya kita tersesat Tersesat? Kau ragu kita akan berhasil Aku ragu kita akan selamat melewati hutan ini. Apa sebaiknya kita cari jalan lain? Tidak ada jalan lain. Ini jalan satu-satu.